Indonesia semakin hancur akan maraknya demo di mana-mana Pihak pemerintah mengeluarkan undang-undang yang sangat kontroversi Tahun ini mereka melakukannya lagi dan kali ini terlihat jelas anti kritik mereka Ini membuat mereka mendapatkan sebutan baru yaitu pemerintahan anti mim. Tahun 2026 adalah Akhir dari mim, pihak pemerintah Indonesia menganggap mim hanyalah ajang untuk menyindir mereka. Kini, mereka membuat hukum sendiri untuk para kreator mim. Pihak pemerintah mulai menindak tegas para pemberi yang dibaluti dengan mim dan menangkap para pelaku melalui jejak digital mereka. Mereka juga mulai menutup akses postingan meme dari beberapa platform, terutama Facebook dengan memblokir banyak grup yang berkaitan erat dengan meme. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait siapa dalam yang bersangkutan dengan meme, dan menemukan dua tersangka yang diduga kuat penggerak semua meme di internet. Penangkapan ini dibuktikan dari julukan, Inilah dua tersangka tersebut, tersangka satu Gielino sebagai Raja Min, dan tersangka dua Hidjit Direktur Min. Sekarang kedua tersangka akan menjalani masa sidang, akankah mereka terjebloskan ke penjara? Pro dan kontra terjadi di sosial media. Mereka yang pro dengan aturan akan dicap sebagai penjilat suruhan Dan mereka yang kontra terus meminta keadilan Pak Wi, kami rindu masa pemerintahan Bapak Masa yang membuat kami tertawa bahagia Kini tertawa benar-benar dilarang dan anggap hundir di Indonesia meningkat, mereka tidak dapat hiburan seperti biasanya. Aku bahagia pernah merasakan serunya meme kala itu. Ini adalah kenangan berharga untukku dan juga kalian semua.